semoga dapat bermanfaat marilah kegiatan kali ini kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama bismillahirrohmanirrohim baiklah untuk pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan materi tutorial tentang info gtk kaitannya dengan cek validasi kevalitan dari data dapodik kita untuk itu, mari kita mulai tutorial kali ini. Yang pertama adalah kita buka Google Chrome kita, kita buka ya, dengan melihat Google Chrome kita ini. Kemudian, kita ketik di sini, sudah terbuka, kita cari info GTK, ke ikut Go ID kita. Antara setelah muncul info GTK seperti ini, bahwa kita ketahui bahwa info validasi data guru ini berfungsi hanya untuk membantu guru menampilkan data dari sekolah. Jika ada kesalahan data, proses perbaikannya melalui aplikasi Dapodik di sekolah masing-masing. Kemudian, setelah muncul tampilan seperti ini, kita gunakan. Uh, pengguna dapodik dengan login langsung ke GTK jadi login ke GTK ini kita klik setelah muncul tampilan seperti ini uh, untuk membuka info GTK gunakan akun PTK yang sudah diverifikasi jadi akun GTK ini nanti kita sesuaikan dengan akun PTK yang ada pada Dapodik yang telah diverifikasi pada aplikasi Dapodik jadi kita masukkan kita ketik akun PTK kita isi dengan email yang ada di Dapodik kita masing-masing sesuai dengan emailnya masing-masing PTK Mari kita ketik sini Ya setelah kita masukkan emailnya, kemudian passwordnya. Password harus sama dengan password yang ada di dapodik. Setelah menulis email, menulis passwordnya, kemudian kita masukkan kode yang tertulis di sini. Kita tulis. Setelah kita tulis sama dengan kode ini, kemudian kita masuk ke login. Ah, ini. Kemudian muncul info GTK ini sebagai tampilan uji coba bahwa lembar info GTK ini hanya baru uji coba. Ini bisa dicetak nantinya sebagai data kita. Di sini sudah ada profilnya, lengkap jejak rekamnya juga ada semuanya di sini. Kemudian, yang perlu kita cek adalah status validasi tunjangan profesi. Ini kita cek mulai dari update terakhir NUPTK nama tempat tanggal lahir ini sampai dengan data pribadi kita kemudian sampai dengan golongan ke kita cek semuanya pangkat e, ini sesuai dengan TMT kenaikan pangkat terbaru ataupun TMT kenaikan gaji berkala yang terakhir kemudian masa kerja yang paling penting di sini adalah kaitannya dengan jam validasi yaitu jam linear kita nah ini perlu dicek jam jumlah jam mengajar di sekolah jam mengajarnya 32 yang linear 24 total mengajarnya 32 namun total jam mengajar dan tugas tambahan adalah 24 total jam ini diakui sebagai jam mengajar linier sebagai syarat penerbitan SKTP. jadi ini harus 24 jam sehingga kalau sudah 24 jam SKTP kita nanti akan tidak akan bermasalah kemudian data kita sesuai dengan NUPTK dan kearsipannya juga kita cek kalau sudah nanti data sertifikasinya juga kita cek kalau sudah semuanya valid, nah ini di checklist di sini, Nuptk-nya statusnya adalah valid, usianya belum pensiun. Kalau lulusan sudah valid semua centang hijau semuanya berarti data kita sudah benar. Seandainya data kita ini ada permasalahan, tidak sesuai, misalnya ini ada silang merah maka kita wajib memperbaruinya lewat data dapodik operator sekolah masing-masing demikian cara mengecek info ketika kita kaitannya dengan status kevalitan dari verifikasi data tunjangan profesi kita demikian yang bisa saya sampaikan semoga dapat bermanfaat Terima kasih masih setia dengan saya Bambang Siripno untuk belajar bersama berbagai ilmu seterana semoga bermanfaat Sebelum kita akhiri, setilah untuk memberikan subscribe, like, dan share-nya Semoga video ini dapat bermanfaat Terima kasih kita akhiri Wabilai taufik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh